Oke okay, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, Berjumpa lagi dengan saya tadi Di sini di Alkom Jaya teman-teman Semoga kita semua tetap dalam lindungan Rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay. Pada kesempatan kali ini Yang akan kami bahas adalah mengenai relay Ya uh, Relay, apa itu relay ya Relay itu adalah Saklar elektromagnetis Kalau bahasa kami ya, bahasa awamnya seperti itu Saklar elektromagnetis Gambarnya seperti di sini ya Uh, yang kami contohkan di sini karena relay itu banyak macamnya kami mengambil salah satu contoh saja yaitu yang jenisnya SPDT single pole double throw artinya tuasnya itu satu ya tapi dia nanti bisa mendapatkan dua kondisi seperti itu okay, ya itu kepanjangan dari uh, SPDT seperti itu uh, relay kembali lagi ke yang awal tadi relay itu adalah Saklar elektromagnetis, ya, ini bahasa kami, ya, sekali lagi. Kalau ada buku-buku lain, membahasakan lain, ya, mungkin mereka pahamnya seperti itu. Uh, elektromagnetis, jadi bagaimana uh, sebuah mekanisme, sebuah alat uh, mekanik seperti itu, dia dikontrol oleh uh, rangkaian elektronik di sini. Rangkaian elektroniknya adalah uh, kumparan atau lilitan. Pada umumnya, intinya menggunakan. Uh, inti logam atau besi seperti itu uh, kemudian, ketika logam itu dililiti oleh kawat tembaga, ya, kabel tembaga seperti itu. <tuh> kemudian, ketika ada arus, ada daya, ya, arus mengalir, itu uh, dia akan menjadi bermuatan uh, magnet seperti itu. Uh, dia akan menjadi di sekitarnya, terutama ya, itu akan ada medan magnet, jadi magnetlah istilahnya kumbaran tadi itu seperti itu sehingga dia bisa menarik dan melepaskan eh, ya apa seperti magnet pada umumnya bisa menarik dan melepaskan eh, logam seperti itu dan logamnya itu nanti adalah eh, fullnya tadi tuasnya tadi itu seperti itu jadi tuasnya tadi itu bisa ditarik bisa dilepas dengan menggunakan eh, apa kumparan yang dialiri arus tadi? Jadi prinsip kerjanya sesederhana itu. Walaupun uh, pembuatannya, ya, kalau kita membaca coba sendiri, agak rumit sedikit lah seperti itu karena harus melibatkan tuas, harus melibatkan pegas, dan sebagainya. Seperti itu, oke, okay? kita akan melihat lebih rinci ya. yang akan kami contohkan di sini adalah yang lima kaki, seperti di rangkaiannya sebelah ini, yang lima kaki kemudian uh, yang... Tegangan kerjanya itu kurang lebih uh, 5 volt seperti itu Ya kami tidak akan menggunakan selain 5 volt Kecuali nanti ada kesempatan lain, video lain Kami akan menggunakan itu untuk proyek-proyek tertentu seperti itu Oke, uh, sebelum itu uh, Relay itu juga bisa digunakan sebagai driver ya Kalau driver itu bahasa Inggrisnya kan setir seperti itu Driver itu bahasa-bahasa uh, teknisnya ya seperti itu dia uh, yang menghubungkan biasanya itu beban kerja dengan arus atau tegangan tinggi kemudian dikontrol dengan uh, ini apa tegangan yang rendah misalnya 220 volt AC itu bisa dikontrol dengan 5 volt DC nah ini kalau 220 AC dengan 5 volt DC langsung dipertemukan kan ada korsleting seperti itu karena ketidaksamaan jenis arus dan ketidaksamaan e, tegangan juga seperti itu. Jadi e, mau tidak mau digunakanlah salah satunya adalah relay. Itu salah satu fungsi relay ya seperti itu. Oke, kita akan praktek relay e, rangkaiannya sudah teman-teman lihat cara kerjanya bagaimana. Mari kita lihat lebih lanjut. Baik teman-teman, <coughs> ini adalah relay. Ya, yang memang tidak ada labelnya ya Seperti itu Dan ini 5 kaki dan ini 12 volt Dari mana kita tahu karena Di dalamnya ada tulisan 12 volt Apa itu 12 volt 12 volt adalah uh, Tegangan Ya tegangan ya, normalnya seperti itu Yang dibutuhkan untuk bisa Mengaktifkan magnetnya ini Seperti itu teman-teman ya Oke okay. <tuh> Yang perlu teman-teman perhatikan di sini, di sini ada common, ya common. Kemudian ada untuk uh, kumbarannya ini dua ini ya, untuk apa mengaktifkan uh, kumbarannya jadi magnet seperti itu. Kemudian ada dua kaki ini saya belum tahu yang mana normally close dan yang mana normally open opennya. Apa itu normally close dan normally open ya? Kita buka ini ya seperti itu. <tuh> Oke. Okay. Nah, bentuknya seperti ini ya yang bisa kami perlihatkan ke teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini dengan jelas. Nah, ini ada dua kaki yang terhubung dengan kumparan. Nah, ini ya, yang kaki yang sebelah sini dan kaki yang sebelah sini. Ya, itu ya. Kelihatan teman-teman ya. Berarti ini koil eh, ya atau kumparannya dan ini pasti common. Ya, common bahasa lainnya bersama penyatuan dan sebagainya, atau tuasnya ini, ya, tuasnya, uh, papulnya seperti itu. Karena nyambung ke sini, lihat, teman-teman bisa lihat, nah, ini tuasnya ya. Nah, kemana tuasnya ini? Apakah dia ke atas atau ke bawah? Ketika belum ada uh, tegangan, dia ke atas. Ke atas tuh nyambung ke mana? Ke atas tuh nyambung ke sini. Nyambung ke sini, ke atas itu. Berarti ini normally close NC dan ini normally open. Ya, normally close itu normalnya dia tertutup atau nyambung dengan komennya. Ini dengan komennya ini. Kalau normally open dia tanpa tegangan dia akan uh, nyambung. Eh, tidak nyambungnya seperti itu. Nyambungnya itu ketika ada tegangan. Oke. Okay? Di sini kami sudah menyiapkan dua indikator led ya seperti itu led yang ini warna biru ya kalau dinyalakan warna biru ini warna merah kita akan hubungkan ini dengan uh, ini power supply kita tes dulu teman-teman ya kita tes dulu ini power supply yang akan kami pakai yang 12 volt ya 12 volt 1 ampere seperti itu Ya, kita tancapkan, kita cek ini. Ya. Saya kasih pengaman karena ini maksimalnya cuma dua setengah volt, dan ini tiga, apa dua volt ya? Warna biru, jangan terlalu lama ya. Warna merah, oke, oke ya. Sementara ini, nah, ini dua-duanya ini akan kami apa akan kami solder ya solder aja gak apa, -apa ya oke segini aja sebelum disoder ini dicoba gitu. Jadi coba dulu lah gitu dicoba dulu teman-teman biar bisa lihat yang mana yang disebut kok bisa disebut normally close dan normally open ini kurang, kurang gigit ini ya ini yang drone nya kurang gigit oke okay. ya perhatikan teman teman ya di selenoidnya ini oke okay. nah itu ketika dia ada, uh, dikasih tegangan dia akan ke bawah artinya menjauhi uh, kaki normally close -nya. Oh, kelihatan ya Begitulah cara kerjanya Dan ini bisa mengontrol untuk yang 220 Dengan 12 volt atau 5 volt itu. Oke, kita akan solder teman-teman ya Yang merah ini normally Oh, gini aja dah Yang biru normally close yang merah normally open okay, ya kita akan solder seperti ini kalau ini kurang kurang lengket ya kok enggak pakai project board aja ya pengen nyolder sih seperti itu Oke okay, ya Oke okay, berarti ini kan uh, Ke ground Berarti nanti commonnya itu ke ground teman teman ya Sebelahnya kita solder juga Seperti ini Was, Kayak robot istilah <laughs> sininya Ini namanya cang-crencang Ya yeah. Oke okay, ya Sudah Oke okay. Saya akan ambil ini lagi Jepit buaya lagi ya kok Harus jepit buaya namanya Saya sambungkan yang sebelahnya Yang sebelahnya saya sambungkan dengan yang positif Oke okay, ini untuk supply ini Supply-nya eh, Apa supply Indikator atau LED Ya, yang ini ke sini, nah, ketika belum ada tegangan masuk ke selenoidnya, maka yang harus nyala duluan adalah yang warna biru karena normally plus nyala, ya oke, nyala. Kemudian kita puff uh, panas, teman-teman, ya panas, ya kenapa? karena memang 12 volt ya resistornya panas oke, ntar gini, gini, gini, gini gini. oke Oke biar lama-lama oke ya, normally close main normally open oh, oh, oh panas bos oh, ini kok gak nyala, kenapa? kayaknya, oh, lepas bos <laughs> sabar sabar sabar sabar menonton sabar kita seder lagi teman-teman ya sabar sabar sabar tapi insya Allah teman-teman sudah paham kok ini ya agak sulit memang ya kalau nggak punya asisten itu ya oke okay. sabar oke okay, ya saya tancapkan dulu uh, yang groundnya disini disini disini sini, di oke okay, oke okay, oke okay, okay. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak kongslat. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas jangan-jangan. Oke, okay, oke. Okay. Ya kelihatan teman-teman ya. Oke okay, ya. Eh, ah. ah, cantik kan? Iya. Yeah. Itu kelihatan kan ya? close dan opennya, uh oh, cantik, <laughs> cahayanya bagus juga ini terang sekali ini, Oh mantap ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Ini, itu, itu. Kok merahnya mati? Jangan-jangan lepas lagi? Oh iya bos lepas bos, solderannya bos. Tapi teman-teman Paham kan ya sampai di sini ya? Seperti itu. Ya, begitulah teman-teman ya untuk apa relay itu cara kerjanya seperti itu. Aplikasinya seperti apa? Eh, nanti salah nanti kalau kalau ada kesempatan lagi kami akan membahas di eh, ininya. Di apa? aplikasinya misalnya ke listrik AC 220 gitu ya. Fokus, Bos. Fokus, Bosku. Minta fokus, Bos. Ya, fokus, fokus, Ki. Okay. Kelihatanin ya. Mantap, teman-teman. Ya, cahayanya juga bagus nih. Cantik pagi ini nih. Wow. Oke okay, demikianlah yang sedikit dari kami ini Semoga bisa manfaat uh, Dunia akhirat Terima kasih kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh